Saya, Pak. <SILENCIO> ya inilah saudara kondi, uh, apa sungai Cimanuk tapi sekarang airnya sudah agak kecil kondisi sungai airnya kecil ini tahun 2016 ini banjir bandang sampai ke sini nih nah ini habis semua ini daerah ini rumah makan tempat parkir ini habis waktu 2016 banjir bandang itu Nah sekarang udah ditata lagi, udah menjadi tempat yang bagus lagi ini di tepi Sungai Cimanuk ini. Nah ini kan dulu sampai di sana tuh, di sana itu jembatan, jembatan Cimanuk itu air sampai ke bawah itu ke batas itu dulu. Apalagi ini posisinya di bawah, tempat ini posisinya di bawah jembatan itu. Jadi waktu banjir wah ini tempat. Bis tersapu sama banjir bandang ini. Ini kondisi sore hari menjelang buka puasa pada tanggal 15 Ramadan 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 27 April 2021. Sebentar lagi berbuka puasa ya mungkin sekitar lima menit lagi. Mm-hmm. Nice, nice, nice.